Karya Imam An-Nawawi Hadis 4 Nasib manusia sudah ditetapkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami dan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah air mani Kemudian menjadi alakoh, segumpal darah, selama waktu itu juga, empat hari, kemudian menjadi mudgoh, segumpal daging, selama waktu itu juga, lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya. Lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya dan ia diperintahkan menulis empat kalimat, menulis riskinya, ajalnya, amalnya, dan nasib celakanya atau keberuntungannya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan penduduk surga dan amalan itu mendekatkannya ke surga sehingga jarak antara dia dan surga kurang satu hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya ada seseorang diantara kamu yang melakukan amalan penduduk neraka, dan amal itu mendekatkannya ke neraka sehingga jarak antara dia dan neraka hanya kurang satu hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan ke atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, status hadis dan takrijnya sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3208, 3332, 6594, 7454, Ahmad i 382, 430, Abu Dawud nomor 4708, At-Tirmidzi nomor 2137 dan Ibnu Majah nomor 76. Kedudukan hadis Hadis ini merupakan pangkal dalam bab takdir, yaitu tatkala hadis tersebut menyebutkan bahwa takdir janin meliputi empat hal, rizkinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau celakanya.